Nama saya Ibnu Yusa, saya owner dari Ayam Lemes Saat ini, Ayam Lemes ada di 3 lokasi Ayam Lemes sendiri berdiri dari tahun 2016 Kenapa nama Ayam Lemes? Karena Ayam Lemes akan membuat kalian lemes pedesan dan lemes kekenyangan. Kita mempunyai 2 varian Ayam Lemes Yang pertama adalah Ayam Lemes Keju Korek Yang mempunyai ciri khas sambal ala Ayam Lemes dan di atasnya dikasih keju, lalu dicocol dengan kecap khas ayam lemes. Yang kedua adalah ayam lemes siram yang berbahan dasar rempah-rempah nusantara yang rasanya pas banget di kalian. Lalu, menu-menu lainnya adalah menu yang terdiri dari ayam, sayuran, dan menu-menu pedas lainnya. Kalian juga langsung bisa berbagi dan berwakaf di BWA dengan kalian membeli produk ayam lemes. Kalian juga sudah berkontribusi untuk menyalurkan semua wakaf di seluruh pelosok Indonesia. Oh, right. Oke, okay guys, kalian bisa langsung follow ayam lemes di Instagram "ayam lemes", ketik "ayam lemes", dan kalian bisa langsung datang aja langsung ke "ayam lemes Tebet Utara", "Kemanggisan", dan di Bekasi Utara, Harapan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.